<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Oh my god. cuma sering dengan cinta Oh cinta kita Cinta kita jangan terlalu you yeah. Aku bisa membuatmu tersenyum Aku bisa bikin kamu tertawa Aku bisa jamin kamu bahagia Dan aku gak bisa Come kamu hembus dinginnya angin lautan tak hilang di tengah Polo Polo Polo Polo. dari keberapa? ya yang ke yang kedua <San> Berjuta kata malam ini bersama bulan aku. Who Dumb,